Boleh deh. Kita adu hitungan aja. Ah, Asarnya begitu, nah, gitu kan. Pokoknya digilang Gilang termurah lah sejabodetabek gitu. Termurah sejabodetabek. Iya. Nah, promonya 7 jutaan kira-kira bisa nggak? Untuk DP 7 Belum jutaan. <teman> tembak nah, ngap apa bisa enggak? Tapi kalau untuk DP rendah banget, kita lihat datanya dulu, bisa, bisa, tapi kita lihat datanya dulu. Nah, teman-teman, DP 7 jutaan, Anda kutip, datanya bilang <laughs> bisa diatur, bisa nah, dia. Itu dia yang penting. siap. BP 7, BP 7 XL7 juga. Iya, <laughs> XL7. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat datang yang sudah mampir ke channel saya Saya doakan yang nonton di channel ini Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan usaha Dan dipermudah dalam segala urusan Amin, Amin. Nah teman-teman, kebetulan pada hari ini Saya ada kesempatan mampir di Suzuki Dewi Sartika Betul. Betul Nah kebetulan saya ditemani oleh marketingnya ya. Oke perkenalkan Oke sebelumnya nama saya Gilang Oke mas Gilang, Iya teman Panggil aja Gilang Suzuki lah, Gilang Suzuki ya <laughs> betul. Kita lokasinya bertempatan di Jalan Dewi Sartika, nomor 173. Oke, okay. atau lebih tepatnya mungkin dekat sama Rumah Sakit BDAC kali kalian ya. atau tanya ya. Rumah Sakit Budiasi Budi Mas Gilang ini sebagai sales di Suzuki Dewi Sartika, betul. Mas Gilang, mohon izin, nomor teleponnya boleh disebutkan? Boleh, kalau untuk nomor telepon di 0878-0907-6876 Atau nanti bisa klik link di bawah kali ya WhatsApp. Whatsapp ada itu ya? Whatsapp ada, Oke. nanti langsung japri di situ aja Oke. Mas Gilang, nomor teleponnya online ya? Online, Selalu siap 24 pokoknya jam, ya? 24 jam, kapan aja dihubungin deh, kita siap Begadang dong <laughs> Kadang sedikit sih <laughs> Gitu, betul gitu. Oke Mas Gilang nah. Di mobil XL7 yang lagi rame ini, kita lagi mau informasikan kepada teman-teman, promo-promonya yang mungkin bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman yang ingin memiliki mobil baru. Boleh. Jadi yang pertama kita ada DP ringan, atau betul. bisa dibilang DP nya dari 15 jutaan aja 15 jutaan? Iya, tapi oh, iya? gak usah khawatir, uh. angsurannya juga murah kirim. Oke okay. Angsurannya kita di 4 jutaan aja Angsuran di 4 jutaan? Angsuran di 4 jutaan Dengan tenor 4 tahun? Dengan tenor bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, okay. kita sih tenor bisa sampai 8 tahun Bisa 8 tahun? Nah itu hitungan menyesuaikan Betul, gitu. betul, betul. menyesuaikan dengan kantong budget kita <laughs> Betul, betul ya. Terus yang kedua, kita ada hitungan syariah gitu Hitungan yeah. konsumen-konsumen Uh, yang takut teriba nih, gitu. <laughs> yang bisa dibilang begitu, nah. kita bisa proses juga tuh, kita okay. gitu, bisa, oh. uh, kita kerjasama sama berbagai macam leasing, gitu. Ya, ya, gitu. Terus uh, yang ketiga kita dari uh, ATPM resmi Indomobil kan, hmm. nah Bener. untungnya banyak banget nih, Om Deddy, okay. gitu, kan? mulai dari uh, Suzuki Premier Card, terus kita free jasa oli, terus kita juga ada derek gratis, nah. gitu. Oke, okay, mohon maaf. Uh, boleh. Kita potong dikit. Untuk premium kartu seperti apa kira-kira? Sebenarnya ya? kalau untuk premium card, uh, kita nggak berbentuk fisik, Om Deddy. Oke. Okay. Cuman kita ada server sendiri atau server di ATM resmi Indo Mobil. Semacam member. Bener, semacam member. Okay. Dan itu nama konsumen-konsumen yang sudah beli di ATM resmi Mobil itu langsung tercantum. Dan itu diskon spare part sampai dua Iya. Iya. All spare part. All Spare Part All 20% mark. Betul uh, Mantep bener Dari harga yang tertera di discount 20% Di discount 20% Kalau kita jadi member? Suzuki Premier itu nah. Betul Nah Mas Gilang Kira-kira untuk pelayanan kredit kan bisa ya, penjualannya bisa. melalui kredit. Betul. Nah, itu bisa melayani se-Indonesia atau Jabodetabek saja? Jadi kira -kira. kita sebenarnya Jabodetabek aja atau kalau dihitung sama plat kita B sama A. B sama A. F juga bisa, Bogor. F Bogor bisa. Iya, bisa juga tentunya. Okay. Berarti Jabodetabek melayani ya? Iya, Banten juga masuk tuh. Banten masuk? Iya, masuk. Betul sekali. Nah, kalau untuk konsumen-konsumen nih bagi datanya, takutnya kurang melengkapi, di syarat-syarat nanti bisa gilang batu. Ciao. Untuk kira-kira benefit-benefitnya untuk konsumen yang membeli mobil baru, kalian apa anggapannya ya? Anggapan para teman-teman semua mobil baru tuh kesannya mahal, tuh. angsurannya mahal, yeah. dan juga harganya untuk underwoodnya bener-bener melebihi dari kantong budget. Benar. Nah, kita di sini mau buktiin ke teman-teman agar supaya... Mobil baru itu tidak selalu mahal, betul. Dan bisa menjangkau teman-teman kita juga di sini, ya. Yeah. Di sinilah jadi sebenarnya, kalau dari hitung-hitungan mahal nih, Om Deddy, itu ya, kalau kita ngambil mobil, sorry, uh, use car, Percepatan okay. gitu kita kan harus memperhitungkan dana. Eee, uh, makeupnya lah, kasarnya kan Bener. begitu, kan? Nah, kalau ini tinggal pakai aja, kita free jasa oli gitu, kan? Jadi mikirinnya yeah. lebih ke... Uh, Uh, bensinnya aja Bensin. nih Oh yeah. iya gitu nah terus kalau misalnya yeah. dari uh, mobil baru nih kan XL7 ini mulai dari 200 jutaan aja 200 jutaan, 200 jutaan aja jadi kalau harga on the roadnya harga on the roadnya okay. gitu dari 200 kita. jutaan tuh guys betul udah dapat yang seperti ini gitu baru sudah atas nama BBM kita juga betul gitu kan ya, ya. nah, jadi nggak perlu balik nama segala macam okay. Nah kita juga uh, untuk promo bulan ini nih okay. jadi khususnya nih kita ada free aksesoris sampai satu juta. Jadi nanti tinggal free dipilih aja. sampai satu juta. Betul, nanti Seperti tinggal apa pilih apa aja tuh kira-kira. Oke, okay. kalau untuk aksesoris misalnya kita contoh mobil Excel 7 uh, yang kita lihat ini ya. Hmm. Jadi kalau misalnya dari akadem resmi langsung kita langsung dapat kaca film ya. Kaca film. Kaca film 60 sampai 40%. 60 persen 40% disesuaikan dengan seleranya teman-teman semua. Betul. Di sini. Terus uh, tentunya karena ini mobil baru dan yes. peraturan peminta baru kita dapat alat pemadam kebakaran nih. Oke. Okay. Alat pemadam kebakaran. Bakar, ya? Kita udah dapat betul. Terus tool kita juga dapat segala macam. Nah, okay. kalau untuk aksesoris kita biasanya. Hmm. Karena ini belum termasuk talang air, itu betul, bisa jadi suatu betul, opsional. Gitu Kalau talang air nih, misalnya satu. Nah, yang kedua, misalnya konsumen yang ingin terlihat lebih sporty, mungkin bisa dipasangin spoiler, misalnya. Oke, okay, gitu karena nah, itu up to satu juta. Nah, nah balik lagi konsumen, apakah bisa jadi cover mobil, betul. ya kan? Atau nanti cover stir atau apa, nanti kita bisa negosiasi lanjut. Gitu. Nah, itu ya teman-teman, benefit. bonus tambahan dari... Mas Gilang. Betul. Kalau untuk xl 7 seperti yang tadi disebutkan gitu kan, yeah. dari DP ringan, angsuran ringan. Terus kita juga boleh deh kita adu hitungan aja. Kasarnya ah. begitu, nah. gitu kan. Pokoknya di Gilang termurah lah se gitu. Termurah sejabodetabek? jabodetabek yeah. Iya. Kalau konsumen-konsumen ada budget tertentu nanti Gilang hitungin, pokoknya boleh diadu sama siapa nah. aja. Nah. Yes. Nah, Mas Gilang, kita boleh. mau tanya nih, kira-kira yeah. ini DP-nya berapa? Untuk DP ini kita mulai dari kisaran 15 jutaan aja. 15 jutaan. Iya. Masih bisa kurang nggak kira-kira? Boleh aja sih japri nah. dulu aja. <laughs> Itu 10 omongin. juta bisa gak kira-kira? Bisa lah. Nah, bisa. Khusus nah. di konsumen Om Deddy ya. Bisa. terima kasih. Nah, teman-teman DP 10 juta dapat SL7. Mantap men. Luar biasa. Dan untuk angsurannya kira-kira berapa? Kalau angsurannya atau angsurannya ini kita dimulai dari 4 jutaan aja nih Ambydi. 4 jutaan aja. Ya, daripada ngambil bunga-bunga yang besar nah. gitu kan dengan diberikan angsuran juga ringan. Itu DP 4 juta eh, DP 10 juta, gitu. angsuran 4 juta. Angsuran 4 juta atau angsuran 4 juta. Luar biasa atau angsuran 4 juta. Iya, ya. betul, betul. Lebih tepatnya. Nah, teman-teman kejangkau sekali kan. Teman-teman bisa pilih opsi-opsi mobil yang akan ditawarkan oleh Mas Gila. Siap Deddy mudah-mudahan mobil ini bisa benar-benar menjadi bahan rekomendasi nah, selisihnya gak terlalu jauh betul. dan nilai benefitnya jauh lebih tinggi apa-apa sih, yang penting kan semuanya masuk ke budget ya, Om <laughs> nah itu memang kembali ke budget betul, jadi kalau ngomongin soal budget, nanti tinggal Japri Gilang aja, kita omongin bareng-bareng nah. atau kalau mau test drive juga bisa, kita tinggal datang ke showroom Gilang atau kita visit ke Buat rumah janjian. konsumen iya, kita janjian aja paling ingat call dulu call ya call dulu, ya. kita ntar di link dulu aja Nah, fitur-fiturnya apa aja nih Mas Gilang, okay. yang didapatkan oleh konsumen untuk mobil XL7 ini? Kalau untuk fitur XL7 ini kan karena udah mobil baru yang dikeluarkan, okay. keluaran tahun 2022. Tentunya kita dari, uh, pertama kita tagline-nya ini tuh amin, jadi Oke okay. atau aman, mewah, irit, nyaman. Amin. Ay, betul. Oh. <laughs> yang pertama aman nih, untuk pengeremannya kita udah pakai ABS atau Automatic braking System. Gitu. jadi gak usah khawatir sama mobil ini kita selip atau gimana. Jadi untuk semi proteksi benar-benar betul, udah aman banget aman gitu kan. Ya. Terus kita udah pakai dual airbag. Dual airbag. Dual airbag, betul. Jadi gak usah khawatir untuk uh, penumpang yang akan menumpangi X7 aman. Oke. Okay. Gitu kan. Terus yang kedua mewah nih. Mewah, betul. Mewah. Dari interiornya udah semi kulit. Gitu. Semi kulit. Semi kulit. Terus udah pakai uh, kursi ya? Kursinya ya, kursinya. Ya. Betul, udah pakai ISOFIX. ISOFIX, betul ya, untuk betul. Uh, kursi penumpangnya gitu kan. Terus hmm. dari uh, panel-panelnya kita juga udah menggunakan panel karbon. Panel gitu. karbon. Tuh terlihat tadi sport trim atau di Betul, dashboard, di dashboard oh. gitu. Nah terus irit banget nih untuk mesinnya, hmm. gitu kan? Kita menggunakan mesin K15B dengan satu liternya itu hingga 18 kilo. Nih. 1 liter 18, 18 kilo. BBM nya Luar biasa mobil baru yang terakhir BBM. nyaman tentunya. Nyaman. Nyaman banget. Untuk oh. oh. desainnya benar-benar keren banget sesuai dengan perkembangan zaman. Betul, masih bener-bener menyesuaikan. Ya, yeah. gak ketinggalan. Untuk sekelas mobil keluarga 7 penumpang ya. Yeah. Nah, selain benefit yang kita dapatkan, tampilan pun kita dapatkan, dan kenyamanan pun sudah kita dapatkan, harganya pun sudah kita dapatkan. Betul. Nah, kira-kira ada promo apa lagi yang bisa menarik teman-teman di sini? Kalau untuk promo. Uh, hmm. khusus sebenarnya khusus bulan ini aja sih om deddy. Oke. Okay. kita ada free angsuran untuk yang kredit okay. Kalau cash lebih tepatnya kita ada aksesoris tambahan lima ribu. 500 ribu. Betul. Jadi total satu koma lima. Satu koma lima. cash. Beli cash. cash. Betul. Gitu. Okay, jadi bila selain diskon dapat after sales tambahan. Betul. Lagi. Kita juga nggak sales titik nih bahasa nah. om deddy. Jadi kita sales koma nih. Jadi Betul. after salesnya kita masih ada. Gitu. Betul sekali. Nah teman teman. Bicara masalah perjalanan, tidak semua menganggap semua itu dalam perjalanan. Tetapi dibutuhkan oleh keluarga dalam hal menempuh perjalanan tersebut, yaitu kenyamanan, keamanan, dan juga cerita-cerita yang menarik dalam hal perjalanan. Nah, untuk itulah mobil baru ini. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada teman-teman di Derosa ini punya mobil bekas, siap. Mau beli mobil baru, betul. Kira-kira bisa dibantu nggak? Mekanismenya seperti apa kira-kira? Jadi untuk mekanismenya kita di sini Suzuki bekerja sama dengan Auto Value. Auto Value. Ya, jadi kita sistemnya trade in. Trade, trade in. in untuk bertambah Betul. betul. Okay. Dan untuk harga mobil used car-nya okay. itu sangat bersaing. Sangat bersaing. Sangat bersaing. bersaing. Jadi. Jadi benar-benar nggak dihargain murah ya? Betul. Jadi nanti tinggal di masukkan ke DP atau penambahan untuk biaya cashnya nah, saja untuk harganya mungkin kita bisa compare ya betul teman-teman yang memiliki mobil second itu harganya benar-benar mobil bekasnya benar-benar dihargai iya, benar-benar dihargai betul. Betul. betul kita nanti lihat uh, kondisinya kita cek speknya gimana betul. Kita nah teman-teman sekali lagi nih untuk XL7 ini XL7 teman-teman gak usah ragu untuk memiliki mobil ini kalau menurut saya untuk sekelas mobil baru SL sepon ini harganya relatif masih diatur dibanding pesaing atau kompernya ya betul, betul nah ini layak dimiliki enggak cuma mahal tapi teman-teman sudah dapat yang tadi saya sebutkan Mas Gilang untuk proses kreditnya dan untuk DP-nya silakan boleh kalau untuk proses kredit kita yang pertama dicek dulu untuk data konsumen betul dan apakah datanya aman atau nggak Nah untuk call 5 atau bisa dibantu masih bisa ya masih bisa teman-teman yang punya kolima masih berkesempatan untuk memiliki mobil lewat kredit betul pokoknya Dalam konsumen betul kita kerjasama pokoknya ini kan karena yang pertama dicek itu kan dari KTP KK, NPWP, terus rekening tiga bulan terakhir Oke okay. Sama bukti kepemilikan rumah aja Oke okay. Nah kalau ada salah satu syarat yang kurang atau yang belum memenuhi nanti bisa gilang, -gilang. Oke okay. Gitu Nah Mas Gilang kira-kira ada yang mau ditambahkan sebelumnya kira-kira? Intinya kalau untuk proses di mobil Suzuki itu gampang banget dan mudah Gitu kan. Oke, okay. dan menyesuaikan budget dengan konsumen-konsumen kita gitu kan. Mm. Jadi nggak usah khawatir untuk proses mobilnya, apalagi kalau untuk kredit ya. Betul. Karena kalau cash kan kita tinggal bayar aja. Betul. Gitu kan. Nah, lepas dari itu semua, nanti kita tinggal bertemu di link kalau memang cocok, kita bawa pulang mobilnya. Nah, <laughs> untuk pesan mobil baru ya di merek yang lain mungkin teman-teman mendapatkan inden sampai dua sampai 3 bulanan atau lebih ya. Nah, kebetulan untuk di sini ready stock ya. Kita ready stock all color, all type, semua kita ready stock. Nah, okay. apalagi teman-teman proses finish mobilnya cepet langsung bisa kita nikmati. Estimasi seminggu lah. Estimasi kurang lebih seminggu tujuh hari dari kerja. pemesanan, betul. Bisa lebih cepet lagi. Bisa. Mas bilang yang kerja. Teman-teman <laughs> nah, duduk manis aja <laughs> ya, teman <Kita> kerja keras. <laughs> Nah teman-teman berikut yang tadi telah kami sampaikan Semoga teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan Untuk beli mobil baru Atas siapa beli mobil baru itu mahal Kalau menurut saya itu relevan Teman-teman semua mohon maaf Apabila ada kata-kata kami yang salah Dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan Kami dari Berosa dan dari Mas Gilang dari Suzuki Dewi Sartika, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan saya tutup, Wabi Lai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.